Sejauh, tersebut, maka tanya... Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Acam, berharap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Sanggau tahun 2021 dapat menjawab kebutuhan daerah. Ia mengatakan DPRD akan mengawal dan memastikan anggaran perubahan dapat sesuai kebutuhan. Hal ini tentunya akan dipelajari dan dikoreksi. Ketika harus diberikan masukan, maka akan diberikan. Selasa 21 September 2021. Acam juga memastikan beberapa program yang tidak arjen dan terprogramkan akan dibicarakan berdasarkan kebutuhan. Sementara itu, Bupati Sanggau Paulus Hadi memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran dan Legislatif atas komitmen yang dilakukan mulai dari penyusunan perubahan KUA-PPAS hingga terbentuknya Raperda Perubahan APBD 2021. Ia mengatakan perubahan APBD ini adalah tahapan dan proses yang harus dilalui pemerintah daerah dalam rangka penyesuaian target pendapatan dan rencana belanja daerah. Adapun perubahan APBD 2021 terdiri dari pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 1,535 triliun bertambah menjadi 12,468 miliar. Kedua, belanja daerah yang ditargetkan sebesar 1,724 triliun rupiah bertambah menjadi 67,405 miliar atau naik 4,07 persen. Dan yang ketiga, defisit anggaran yang ditetapkan sebesar 189,15 miliar bertambah menjadi 54,937 miliar, atau naik sebesar 40,97 persen. Serta penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar 201,515 miliar bertambah menjadi 56,437 miliar, atau naik sebesar 38,90 persen. Andi,